Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Di kawasan tulang bawang dan seputarannya, Berketepatan di bulan suci ramadhan Tahun ini 1443 Saya atas nama seluruh karyawan dan karyawati PT Radio Suara Haji Mandiri Sam Radio 94.6 FM Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga Amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya kita berharap Semoga kita dalam lindungan Allah Apapun yang kita harapkan yang terbaik Saya Bambang Manyu, Komisaris Utama PT Radio Suara Aji Mandiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wida yang cetar membahana dan juga mempesona Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah Halo, saya Jenny Putri Alvira mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cokro mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini diberikan kelancaran. Amin, amin. Ya Robbal Alamin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.